Kalau berdasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183, tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan ini tiada lain yaitu untuk membentuk pribadi manusia yang bertakwa. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lagi pada kelanjutan ayatnya, masih ada satu tujuan lagi yang mungkin harusnya kita cermati. A'udzu billahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina man kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau berdasarkan ayat tadi, betul, tujuan diperintahkannya ibadah puasa Ramadan ini tiada lain adalah untuk la'allakum <tik> tattaqun, supaya kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi tujuan utamanya adalah takwa. Tapi sebetulnya kalau kita termati pada ayat berikutnya, kita loncat satu ayat ke Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Di sana kita akan temui satu ayat bunyinya seperti ini. A'udhu Billahi Minash Shaitan Syahru Ramadhanan ladhi unzila fihi Al-Quran udallin nasi wabayinati minal huda wal furqan. Famang syahida minkum syahra fal yasubh. Wamangkana maridon au ala safaring fa'iddatum min aya min ukharr. Yusru, wala iddata, hadakum, wala nah kalau di ayat 183 di akhirnya kita menemukan kata Di ayat 185 ini kita menemui satu kata ataupun satu kalimat Yaitu la'allakum tashkurun Supaya kalian semua menjadi pribadi yang pandai bersyukur jadi sejatinya selain kita dituntut untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Kita juga dituntut melalui ibadah puasa ini untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur Syukur atas apa? Yang pertama bersyukur atas segala kemudahan yang sudah Allah berikan dalam ibadah puasa ini Yaitu ketika kita tidak mampu kita boleh menggantinya di hari yang lain atau kita sedang bepergian, kita boleh membatalkan puasa dan lain halnya. Dan yang kedua, kita juga harus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan yang mungkin sering kita lupakan dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita lupa nikmat kenyang yang biasa kita rasakan sehari-hari, makan tiga kali sehari, tapi dengan kita melakukan ibadah puasa, kita bisa merasakan bagaimana susahnya lapar dan kita jadi bisa mengingat bagaimana nikmatnya kenyang. Dan di luar itu, kita juga bisa bersyukur atas segala nikmat lainnya yang mungkin sering kita lupakan, seperti nikmat sehat atau nikmat normalnya organ tubuh kita. Contohnya, misalnya nikmat yang paling kecil, nikmat berkedip. Apakah kita sering bersyukur atas nikmat berkedip yang Allah kasih? Yang kalau menurut penelitian, kita itu ngedip atau ngicep dalam sehari itu bisa sampai 15.000 ribu kali. Coba bayangkan kalau misalkan Allah cabut saja, itu nikmat ngicep kita Jangan lama-lama Semenit aja Atau misalnya nikmat yang lain Seperti nikmat bernafas Banyak orang yang kesulitan bernafas Yang kita bisa dapatkan dengan gratis Sehari-hari Tapi orang lain yang kesulitan Akhirnya harus pergi ke rumah sakit Dibantu dengan tabung pernapasan Dikasih oksigen tambahan Dan harus membayar Bisa sampai ratusan ribu Bahkan jutaan rupiah Bayar loh Padahal sehari-hari Allah kasih gratis atau misalkan nikmat lainnya yang sering kita lupakan yaitu nikmat flatulensi you know flatulensi yaitu ketika kita mengeluarkan gas dari dalam perut kita kentut jarang-jarang orang ada yang kentut dan mengingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah bayangkan kalau nikmat kentut itu Allah cabut jadi melalui ibadah puasa ini kita selain dituntut untuk menjadi manusia yang bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Kita juga diarahkan supaya bisa menjadi manusia atau pribadi yang pandai bersyukur Bersyukur atas segala nikmat Allah yang mungkin seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari Jelas? Baik sobat abad kalian itu tadi pembahasan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata ataupun perilaku abah yang salah atau kurang berkenan silakan aja tulis komentarnya, sarannya, dan kritiknya di kolom komentar, bebas Dan kalau kalian belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Biar lebih afdol Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya video ini ke teman-teman terdekat kalian Ataupun teman-teman terjauh kalian Ya, mudah-mudahan jadi ladang amal kepada kita dengan terus menebar kebaikan dan kemanfaatan Oke hatur saya menuhun buat segala perhatiannya sampai jumpa lagi di video aba berikutnya dan akhir kata bilahi tofik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh